informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslor tentunya baiklah persahabat Leslor dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini tentunya persahabat ya ada kesaksian ya langsung ketika di acara of hernya Dedek Elasti di Sumbawa ini dari KA Binaraya selaku MC di acara tersebut persahabat ya, kesaksian tentunya yang melihat secara nyata Kegiutan, keromantisan Yang dilakukan, yang disuguhkan Langsung oleh Lesti dan Bilar Salah satunya persahabat ya K.A. Abinarayan Menyampaikan bahwa kakak Bilar Itu bucinya luar biasa Selalu gandeng, selalu genggam Tangannya dari Lesti Dan tentunya gak mau dilepas Persahabat ya, kesaksian dari K.A. Abinarayan tentunya Terhadap kekiutan romantisan dan kemesraan dari ide kesayangan kita, dan gak mau jauh-jauh persahabat ya, dengan dedek Lesti Masya Allah, Kakak memang luar biasa bucinnya. postingan ini diunggah kembali atau di repost kembali oleh akun Sabado and score Lancelot. Ada kalimat caption yang dituliskan, "Ini saksi hidup yang melihat langsung bagaimana romantisnya." nya dan bucinya mereka bukan berdasarkan si pengarang cerpen yang fiktif belaka Tuh persahabat ya, ini real persahabat ya Tentunya yang melihat langsung di lokasi tempat acara of airnya si cantik dedek Lesti Kejora Mudah-mudahan bahagia selalu dan mudah-mudahan rumah tangganya selalu diberikan keberkahan kebahagiaan dan untuk berikutnya juga persahabat ya Sebelumnya kita mendapatkan cirukan vitamin manja nih Dari dedek Lesti kejur langsung ya Masya Allah Habis perawatan foto bareng ya Berdua dengan suami Tentunya cute dan bucinnya luar biasa Tambah kinclo Habis perawatan buka Dede Lesti Masya Allah Cicantik bikin gemes aja persahabat ya Bahagianya terlihat dari wajah mereka Alhamdulillah mudah-mudahan selalu bahagia dan selalu diberikan kesehatan, amin. Dan untuk selanjutnya, para sahabat kita mendapatkan kabar terbaru ya dari channel YouTube-nya Kakak Bilar yang baru diunggah, para sahabat ya. Ini momen spesial yang kita tangkap nih. Ada dua soang ya, yang tentunya dilihat oleh Kakak Bilar dan Dedek di kamar pribadinya nih. <laughs> Masya Allah langsung ditunjuk tuh oleh Kakak Bilar ini soangnya ada dua. Berarti sama-sama bucin dan sama-sama tukang nyosor, kata Kakak Bilar. Pasabat ya, masya Allah, sewang. <gifat> Memang dua-duanya suang banget nih, ya, pasabat ya suka nyosor. Tapi alhamdulillah, tentunya mereka selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua dan selanjutnya juga persahabat ya di channel youtube kita mendapatkan momen yang sangat luar biasa perhatikan tentunya ini adalah suatu kebahagiaan yang kita dapatkan manja banget ya persahabat ya ini tentunya bukan sewang tapi kecupan manja dari sang istri tercinta untuk Sang suami ini Pak ya Kakak Bilar tentunya hanya bisa terdiam tuh terlihat Dan tentunya bahagia banget ya Dicium oleh Dedek Elasti istri tercinta Masya Allah Membuat kita semakin iri aja nih Pak Yang melihat kekiutan keromantisan Yang diberikan oleh idola kesayangan kita Postingan ini diripost oleh akun malaikat pencatat Leslar ada kalimat caption yang dituliskan kalau ini bukan soal, tapi kecupan manja dari sang istri, masya Allah, luar biasa. Makin bahagia, pokoknya selalu diberikan kejutan-kejutan vitamin yang tentunya langsung dari Lesti dan Rizky Pilar. Mudah-mudahan ada kabar baik dan kabar terbaru malam hari ini tetap stay tune. Dan pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate selanjutnya. Ini dengan informasi di malam hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang. Dicapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku takkan